dari hari Kita like, comment dan share. Abangku, apa acara hari ini Abangku? Harapannya untuk Malvinas ya Abangku, kata-katas? Iya Terus mau aja Abangku Siap Makan Abangku Oke siap Abangku Iya, siap Abangku Iya, siap Abangku Iya, siap Abangku Abangku makan Abangku Oke, okay, Abangku, <tuk> ya, abangku. Uh, apa kegiatan hari ini Bang? Oh, <tip> uh, apa kegiatan hari ini Bang? dalam rangka apa ini? waduh ada narapannya ke depannya oke okay, guys, ini salah satu <laughs> oh, apa kegiatan hari ini? kak, apa acara hari ini kak? apa kegiatan hari ini? harapannya kedepannya malpinas, untuk malpinas? iya, lebih baik